Dirimu hadir Rasa hati ini inginkan dirimu Hati tenang mendengar Suara indah menyapa gelarannya hati ini tak kusangka orang biasa tapi cinta padamu luar biasa aku tak punya aku tak punya harta yang ku punya hati yang setia hadir melihatmu memandangmu bagai tidak dari lembek indah matamu manis senyum di bermu hitam panjang rambutmu angroh terluka rasa Cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunda Aku tak punya harta Yang kupunya hanyalah hati yang setia Terus padamu ku